Halo bro, jumpa kembali bersama saya bro Kali ini saya mau coba mancing lagi bro di tempat yang kemarin Oke bro, saksikan terus keseruannya Ini udah jam 1 siang bro, hari minggu Saya mancing bersama rekan-rekan saya bro Sama rekan-rekan saya masih berada di belakang bro Oke, saya pasang umpan dulu bro saksikan terus keseruannya oke bro kita coba lempar dulu bro semoga aja ada sambaran ikan baung yang besar bro oke kita lanjut bro saya lempar dulu bro dan Semoga aja rezeki hari ini Bagus bro Dan target saya ikan baung bro Oke saksikan terus keseruannya bro Saya coba pasang satu dulu bro Yang satunya belum dipasang matanya bro Oke lanjut bro Oke bro Kita coba lempar pancing yang satunya bro Semoga aja langsung ada sambarannya bro Oke saksikan terus bro Mantap bro Strike perdana bro Lumayan bro Mantap bro Strike perdana Lumayan lah bro Oke bro Semoga aja masih ada tambahan dari ikan pertama ini bro lumayan bro oke lanjut bro ini strike yang pertama bro lumayan lah bro oke bro oke bro kita coba lempar lagi bro awal yang bagus bro udah strike satu ekor ikan bawang bro oke kita coba lempar lagi bro mau hujan bro udah gerimis bro jadi kita simpan dompet aja dulu bro hujan bro dan kita simpan juga rokok dulu bro Semoga enggak basah Persiapkan kantong bro Soalnya hujannya udah mulai turun bro Di atas udah gelap Semoga aja hujannya nggak jadi bro Susah bro kalau hujan mancing bro Ya terutama dingin bro Kita masukin kantong aja dulu bro Dompet sama rokok Bro, saksikan terus keseruannya, bro. Udah dapat satu ekor ikan baum, bro. Oke, bro, kayaknya udah ada yang makan, bro. Pancing yang birunya, bro. Kita coba tarik dulu, bro. Keren, <tuk> <tuk> bro. bro mantap bro ini strike yang kedua bro ikan Life bro lumayanlah bro masih bisa digoreng oke okay. lanjut bro cuman Nom. PHP bro huh? okay, bro bro kayaknya udah ada yang makan lagi bro mana-mana woi woi ngajur Mancing! Mancing! Nah. Nama! Oh. Nama! Apa, boleh ikut bawah. Ayo, ayo. Sadaklah. Bobo. Bapak. Bapak. Tak main kita, mancing kau. Buat mangkuk tu barang. Tak barang. Ayo. Ayo. Ayo. Rami kita, bang? No, baru-barang. Barang-barang Oh. Dundut tadi buat ampus tak entah kak meko kak danu aja ya. nyakak danu aja ya, nyoba barony ya. itu, itu memang menguji kesabaran bro, menunggu ikan yang menghampiri umpan kita, mancing itu menghilangkan stres ketika umpan kita dilahap si ikan target, betapa senangnya hati bro, kayak udah ada yang makan lagi bro. Cuman kayaknya ikan kecil, ikan lais bro. Belum ada baung babonnya bro yang naik bro. Gak naik dua sih cuman itu kecil bro. Oke bro, semoga aja ada tambahannya bro. Trek lagi bro. Wih! Trek lagi bro. Mantap bro. Baung lagi bro. Lumayan lah bro. Masih bisa digoreng. Oke. Mantap bro. Mancing itu memang butuh kesabaran bro. Menantikan ikan yang datang menghampiri umpan kita bro. Oke contohnya ini aja bro. Dari tadi saya datang sampai sekarang belum pindah-pindah bro. Karena yang cari makan itu ikan bro. Oke bukan umpan yang cari ikan. Oke lanjut bro. Mantap. Mancing kali ini kita akhiri dulu bro Soalnya mau hujan bro Dan hasil hari ini Lumayan lah bro Ada Empat ekor ikan baung bro Oke bro